sebetulnya masalah-masalah amawi gitu. itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi no? ngantes nanti Nabi wah saat ini masalah amawi sudah ada jelas jelundurungnya malah jadi sesak rupa-rupanya masalah Imam Masjid Satriyopini itu tahu Raku adil. Masjid Masjid saya kira dia Azdin ngaku dari Imam masih kalau solikin kinclokol, sopo jadi tak pilih orang pohon? Pilihnya. Menurut informasi langit, panjeni mulani puluhan ubae ulama lan. Kalau cerita Imam Mahdi, cerita pohon kalau ada hatinya juga kita percaya. Tapi kalau sabuk diskusikan di depan orang tiap-tiap ibu jatuh, saya tidurnya orang Abdul, nonton orang bener, nonton Nima Mahdi, nonton Nira tuh. Ada Nah, pendukung Demokrat dengan TNI Satrio Pini ini teratur, kami gawa di lorong ada nak pdi itu, ini munirato, Ratu paham ya? ada Demokrat, pdi satrio, menurut Satriok, paham ya? ada orang pdi itu menurut Imam, masih mereka menurut Karmen agak pantas ya. jadi milik di Arab, jadi mau Imam? tapi ini fenomena agama, dulu di Amerika ada David Kores yang ngaku jadi Imam Mahdi di Indonesia ada Leah Edwin sampai kemarin terakhir di Jepang itu siapa yang ditangkap dulu? perutup jenis? tanah itu wisatada soal itu dulu sebab ini Informasi langit tentang fenomena zaman akhir, Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama Saya ulama seorang konek Nanti ulama konek dijerok Dijerok-jerok Sesuatu yang tidak Apa ya Yang tidak ada penjelasan besar dari Nabi Ya tidak hanya iman saja Ke informasi langit polisi itu bahaya Kalau tidak ada pelakunya dulu Oh, no, akhir zaman ternyata muncul tenan Orang cincinnya Muhammad, ganteng, Pinter, Wong, bersih ya itu cowok ganteng gampang. Saya nih, botan. ngaku nabi, jelas Eura, Cilas, Yanten. Sama ndak ceritaan nih, musot aku nabi, buka ceningnya musot. Bacalah nih, korban nih, musot ya di batin. Udah, udah, udah, udah, udah, udah. Udah, udah, udah, ini Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, jadi ceritaan gua itu nanti diulang ulang jadi nanti tujuh dia anak jenenge jawa ya orang ngerakanku nabi jadi jenengnya nge-matiku jenengnya muhammad mirip jeneng gua jadi nabi liya erdun ngaku nabi berkono mitos erdun erdun apa? makanya jeneng arah sunnah gua sentak paham Wah, gue seneng cowok lah gak ngaku nama jadi penjelajahan kartel jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam imamasi akhir zaman ya Makjud, mazud dan sebagainya kita iman saja tapi gak usah digambarkan kalau digambarkan tuh nanti repot sektor-sektor di Amerika di Eropa sampai tengah Indonesia itu munculnya ya karena informasi ya kayak kayak begitu Syiah punya Imam Isa Asyaria ya yang diakhiri dengan imam masyarakat. Nah, ini mitos Jawa, orang ratu asyik. Dari seorang presiden, orang-orang ratu tapi satria orang Ini ada versi pewayangan. Semuanya itu punya versi. Nah, kata yang kita ini ikut dukung versi-versi sing tidak jelas. Kelompokan nadir di Sulawesi itu termasuk gaib. Yang milo rambut. Ini ku alasannya pas wawancara Ketua ini kisitera, nah, karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur, Sulawesi ibu timur dari kalibat Jakarta, apa nah, kalibat Nova, kalibat Nova, Jakarta. Nanti Nabi dari rambutnya dipilok makanya nah, dulu soal itu rambutnya dipiloh? Dulu bukan karena zaman perang, soal apa rambutnya itu, tapi nak perang nggak gagah gagal bencana gagah, kon milok apa? Bentuk, paham ya? famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, agar famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, famili, informasi langit famili, dari nabi, famili, famili, famili, famili, famili, famili, Timur sih ada lo selawas kelompok lebih, padahal Timur tenang ya cepat, motor listrik Timur ya arum Timur jawa napi Timur ora, Masjid Timur hakiki berarti kau Budi bapak malah garu kayak-kayak begitu -kayak itu informasi langit. Cara ulama-ulama tersebut dulu. Nah, dulu ilmu zahiri tak ilah botulah kita tidak tahu bersihnya. Pasangan Imam Abu Syufan aku dengar, pasalah. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti kita salah. Dulu ketika paham-paham syiah misalnya dulu, gitu. Sayyid Husain dulu dibunuh pas sepuluh Muharram dan saat pembunuhan itu ada berhana. Sayyid Ibrahim pas kabur dulu jono gerhana. Nairu ketika mati, Jawa Haral Nairu dengan India itu ya pas ada Sungai Gangga Bumi Rupapono. Tiap kematiannya orang besar, memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sektor, dari uang mati keren, nanti ditandai lah naboh. Alam mati kok biasa-biasa aja terus, mati terus pas gempa, mereka paling capek, naboh. Maka mati nanti ditandai lah naboh, alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika saya di Perhentian nggak pundut, putrane Nabi anies, Hizam, Maria Aljunid. Demokrat sampai Nabi tidak itu. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau tidak, orang sesat terus sampai Nabi tidak itu. Jinna min layak tifani ahadin, tifani Matahari dan rembulan ayatnya Allah. Ora bakal gerhana terana kematian seseorang atau kelahiran seseorang akhirnya malah nabi meranglah secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena nama fenomena il, ilmiah, tidak ada kaitannya limau ti ahaddin wala likhaya likhaya tapi di awal semuanya duwe sunnah. isumlah gak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang dia nun? lu isum pengeeran disumlah begini. kenapa saya putain yuk mati nih pas hal yang mudah dikenal orang islam dia tanggal sepuluh apa? muharram itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa, klamat yang kita kira sepuluh ditambil sepuluh. Nabi Ibrahim dibakar karena ya pas sepuluh. Semua peristiwa besar dunia. Semua harus besar dan khususnya dibantai, ya pas sepuluh. Akhirnya orang jauh, nanti peristiwa gede, mumpah kek, mumpah keret. orang orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada caranya secara silsilah ada apa? Ini gelana ke meskipun habis piambak atas nama ilmiah yang dikan enggak ada kaitannya Gitu, wah yang ke sifat nih limau di atasin, walau sih kayak manis, hikmah, hikmah, hikmah. Tuh, misalnya orang arikan anu perkara nih, wali-wali rian ada beli hikmah, lingkungan ngenteni lintang pindah. Sinar api dah mulai sulung, ikan kuat Bidang itu beda ya, itu enggak kalau rakaru, rakaruan, koyok sing nulis Sing nulis, wong bingung, nyong teng aku Enggak, paham ya. Pak itu le dicetak apik ra mandi. Res kok ngenteni nggak sama jadi masalah-masalah sama, -masalah itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidaknya menjadi mitos yang menyesam, tak. coba isu Mahdia, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdia? Mah isu Mahsihi? Mahsihi. Di saja kita ngalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih itu saja, mulai lihat ini. Belum angkatan Bapak saya, Mbak. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya terakhir kalahnya dinasti timur lain waktunya wong Afrika Uwirang grudeng mimpin jenis-jenin timur timur. Mimpin dengan bumi Ya Allah bagaimana hanya ada satu Tuhan maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi berarti nah, kerajaan yang ini dibuas memang ada jahat-jahat yang ada timur Pak, ke? ke alasannya lagi, hukum analogi, hukum fiat, pengiran energi, sok bumi, kudusin apa? Sih, Pak, Pak Anggit, saya dengar ini tak tahu, belakang jam tukar tadi, ketikan loh. Ya Allah, antara wajib dan kita, makwaanawajib dan dilarang jadi dengan jago dua erem. Ya. Dengan jago tugal, tanggal ya. anget, pulau jago tugal kan, buruknya. Nah, Akhirnya, manakam, diikuti wajib, diikuti Muhammad siang, itu saya juga tidak ada, ya. wahak karu-karuan wong ada bela, tapi kenapa paham? ini kok pokoknya dawe wali ya takwil kok, ya takwil kok, ya takwil takwil padahal yang cerita saya, dawe maten artinya yang sederhana, ya Allah saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit, lagi sederhana, kalau ada bumi diambahan, dia buatan kalian simpan jadi ini dengan langit, dia diambahan buatan kalian simpan simpan wong naik muka cawan, hubungannya sama saya, dengan awak tok. Hubungan dengan Mustafa tenen, kenapa kau tidak nol? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya om. Lalu foto-foto matron Pak Mustafa paling banter nggak kayak itu. Kalau saya foto-foto matron belum matron yang oksigen. Selama ini orang kan punya tren gini, lu nggak butuh orang yang rayasaurem. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Hanya lu butuh yang oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus <tuk> -tuk, toh, matur ruang temen orang, matur ruang tengok? Opsi itu. Nah, misalnya sama alasan ya, ya, eh, tapi menyesal orang, nak opsi kinu no, orang. Nah, menyesal di ratusan tiga w ya, pengen. gak kan ganti ratusan tiga pengen. Karena itu tertanam betul di otak mereka, sehingga mereka rawan obrolan, Kau sampai kaku, rawan obrolan aneh pengen. Nah, kalian bisa ambil perasaan Aku Dewi Ani Kustijah, dengan Yogyakarta. Kemarin walaupun di semua, aku roda, kamu apa lagi, aku maupun awal, almarhum, perasaan itu yang gak pengiran. Sisi jadi sebetulnya, jauh-jauh, macam tanggal ilmu tasawuf nih, Pak. Nangis itu ilmu dasar, emang ilmu pokok. Karena wong latihan, jadi wali perasaan itu semua. Oh, jadi wali kok di murid hilang susah, kamu agak senang. Oh, wali anyar lah jineng atamelu. Lah sini ana wahidun anta kitab tata tau apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya apa Anda takut? Tidak ya alam ada apa anda tertarik tidak ya Allah? Lihat kamu tertarik apa yang kau? Mau nyambung wali denanjer. Jadi wali-wali yang tertarik keluarga. kira ya cara cara liga Inggris, Italia, kelasmen papan tengah, papan bawah. Mereka ujung-ujungnya itu. Mau nih cara kita sikam, nak ngeyak keluarga-keluarga ini jadene hikam lau asro tolaka nurul basiro dilaro etal akhirata ta akroba min antar takhila ilay aku lalu apa larga gini karena memang itu saya cotok kumpama kuwe di nurul basiro roh akhirat dia saiki. itu rau sang nanti ini manusia akhirat akhirat dia saiki. rau sang nanti mati rau sang nanti ini ke orang karena apa? pada akhirnya surga itu masalahnya ribau Indi surga itu ribau Indi neraka itu Ridhoah dan Suktuah itu Terjadi mulai sekarang Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga Ridhoah yang paling kita takuti Mulai sekarang yaitu, Kenapa kamu takut yang nanti Wih begini rokom, gosok dan Suktuah Kepengen suara gomor gosok dan Ridhoah Kalau saya ingin pengen rancang nganggur Ridhoah dan Suktuah Jalan mulai sekarang Maka di nurga si rokenan Yang Ridho Ridhoah yang mulai sekarang Takut dari Suktuah yang mulai Om anak-anak nih, saya gitu, kontain ini nganti tuh Nah, itu kesuwa, baru tengah ragikam, lho Udumilaw asroto lakanurul basiroh laro etal asirota akroba iwekamin antar pagilah Ini Sampai Lalu yang makom urusya, kan ini makom panah Kalau baca tak tahu, makom mati roh, rosa Sampai ya Sampai ngundung, rosa-ngundung sedegayu, rana Fatima turnu, wong rugi Tak sabo betul enak. Jadi sebetulnya surga itu masalah Ridho. Wo, masalah? Lah, anak Ridho, itu ada mulai sekarang. ya ada mulai sekarang, karena Allah ada mulai sekarang. Gue yo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 ngomong bingung ketemu ngomong rapaham hahaha kalau penggemar tak tahu beri wong si jatuh sejato wong marat yang seneng tak tahu ngerti bangkut paham itu nameru pengusaha kok seneng klub tak tahu, klub klub bingung, saya sukses orang arah dalam luar kubur itu ben sampan ngerti ngerti ilmu-ilmu begitu sehingga masalah nubuah jadi ben sampan ngerti tinggi alami nabi itu tidak ada batas, nanti kalau nanti nggak bisa didalui. Bercita manusia di depan allah pasti salah, maksudnya pasti salah tinggal Perang itu aja mati, nak mati tinggal anak busun nolong nelong. Misalnya dalam bercita bercita no. manusia, ini dalam bercita tuh nggak mati ngoro. Misalnya sofa perang mati, cara menusuknya mati, Mustafa serak kerja-kerja, orang ngomong orang nerang mati, matet matet tapi seorang pengiran ramati, menurut zaman Mustafa Urek, pengiran Yoder Top Gerakan Ruhnya, ketika sudah mati, Allah yakin Top Gerakan Ruhit. Cuma seorang Allah, Mustafa Saidi Nindunya, saya kira itu keluarga. Tapi seorang Allah yurir ya terus, sehingga Allah tidak pernah merasakan mati pada mereka yang mati sahib. Lalu tak sabar, lalu lagi, kenapa itu lalu bisa diri lagi nopo, kamu ada. Setelah akhirnya Allah sila, kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati matikan tapi mereka hidup gitu, mau pindah alam kok sama alam dunia saya juga alam dunia ketika nabi majud no jihad corong wong senggang kalau kayak omongan nabi itu satu wong kok nyawane disetoran yang perju percungan tapi nabi itu yang mukake cara nabi orang mati orang beruswargo doai dia ya, kambing tuh tidak garadi nih galak gusul tidak garadi wong bidane paham ya dia merasa dan Tapi kan nyatanya dengan budi namun tidak lancar Nah orang tidak berlancar bisa tukar di Bapak Tetap apa? Tukarnya kami di Riz mau perbanyak ke Mishina Yang jadi tukar di Bapak Seperti ini kami resmi tercakap Tukar kami yang resmi Ya apa sukar? Tukar kami ini lain agak dia itu sampai di daerah-daerah itu malah gampang nomori diri. Gampang diri elok-elokna ono hukum negara jadi menambah kemiskinan konase perempuan enggak jelas. Kuwi <tuk> kira-kira piru? Kayak jelas. Orang-orang yang miskin di gunung itu yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka dulu? ora ya. Sobek, nah, itu kait no, no, si, no, no. nah, ketemu di keluarga. Jadi, kau wajib tanya, "Saya tanya, saya tanya, saya tanya, saya tanya, dalam tanya, Tuhan tanya, saya tanya, saya tanya, saya tanya, saya tanya, saya tanya, saya wong Islam. Iku saya tanya, saya tanya, saya tanya, saya saya tanya, saya tanya, saya merkuk mempercepat mutu nopo, malahan orang cerita dari kajinapi tahu terioto, pengeraniku guyu, orang Wong saling dulu kok akhirnya guyon itu wargo, mikut nopo ya Rasulullah, ya tuh ada payah mutusah hidap, payah kulum, kena, wayatu buh ada payah tulusah hidap, ya payah gampang ya wakti. saya tanya ke dulu waktu Paul masih masuk Islam, perang mati jadi aspal. apa? selalu ketemu nih keluarga. Nanti warga sama sendal, tapi sekarang itu kan dalam bahasa Tuhan. Ini begitu, saya biarkan dalam bahasa apa, tuh. Malah para manuso bebek mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Malah manuso mesti koplok wong darane urip mutek ngalor ngidul ngetan mulun mangan doyan penting sepenting ketika mati tentu jasa mau pindah Roh pernah mati. Mau nanti ronon juga nih, kurang mati. Wah, selalu nak ke Andi, rukul, rukul, ambil roh Rokok, rukusan, roh ronon, urebronomati, mati ruh, ruh gen. Jadi, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, mati gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gening, gara-gara pangeran juara liga nak pakai tsunami, pun. Acara pangeran yang minta asal itu Argo. acara Daripada tinggal di bawah Tuhan ini materi kuliah ada betul kan. kulon wonten waktu sebalatnya sendiri, dalam banyak hal pulau acara-acara Malaysia yang pakai kerbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya cuma saat berlebihan ya enggak baik orang ini berlebihan ya enggak. dari tadi galung ramai uang kerbangan suaranya agak ramai Masih uang siapa yang mengambil kecil-kecil mau musik bermain nak unger sanat untuk ngalor gitul di jam nggih lha karo pokotan abdi loyalitas di bumi wayahan itu terkenal raklim cita de ini ri Islam nganggur sore Rasulku waktu lagi. terus ini Nah yang terjadi kata yang yang nulis ke dan yang nulis itu isep jadi berdasar isep, isep itu ya nulisnya kayak, kayak tasrawan yang nulis dengan jarak dan air mata Nulisnya pakai namaah, bisa Nah itu memang luar biasa, ya kalau nyontokkan sedikit ya, Yang ditarang oleh Imam Buzhiri Burjah Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat misalnya di atau apa itu ya roh tenang Karena memang nulisnya itu nggak sadar pakai namaah, bisa Pakai namaah, bisa Misalnya begini Enggak, emas, emas, fi emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, tradisi emas, Yaitu memuja nabinya sampai menaikkan nabi emas, dekat dengan emas, emas, emas, maka kata sudah emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, emas, Jadilahlah Allah masih kelompok A, kelompok wahabi, kelompok sipli. Mesti sisi nabi, sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nanti berdarah, nabi perang nanti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan, nabi luka berdarah kita, anak nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan, yang mendekati William misalnya kita terbangmu. Kemudian anak pengiran, apa Anda sih pendemik Bumi? Pantasnya pendemik lah, Nengelangnya tuh, hehehe, ngelam ngambil akhirnya meleket. Kegeses, nanas lamakan banget kan? Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan yeah, ibadat-ibadat begitu. Ya. Nah, ngelam masih unsur perjuangan. Si sisi Allah nggak akhir, diusir, dilukai. Gitu. Justru semua masuknya seputar kemanu, kemalu Ya, nah, lapan-lapan yang tiba jadi di Dika, di mode itu menipu, gak mat, gak adil, masalah. So. Karena sampai kalau tak sampai terpeleset kayak tragedi, nah, so. Itu melengkapi ista berlebihan nganti menyentuh, apa arah pokok ulu, ulu. Hiu, saling so. mati-matian. Kali ini diangkat nih langit, arrey. So. Melainkan kiai-kiain fanatikku pusing, kasih saling berkucuk Kiai ini kuat, fanatik. Anggaran tanggal tertentu dari kenaikan ihal masih, batang nasional kenaikan hitam, harus usir. Gitu, judul isi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan kenaikan judul isi jadi nasional kenaikan, bisa mas. Nanti ketemu pula, wafatnya ihal masih, bingung ya dari Nabi. Saya udah, wafatnya bisa Nasional aja tanggal wafatnya tanggal lagi, ada tanggal kena, kena jadi kalender-kalender Islam itu gilong, gitu, kaya tanggal itu gilong gitu. nah, wafatnya ya ini orang iman, nah itu wafat mau nilai kenaikan, dia rapati yakin nak naiknya, kayak versi natroni mau nilai kelahiran, dia yakin enggak, <tuh>. nilai you know, Desember. selesai <tuh. tuh. tuh> ya, selawai-selawai, desember itu, gitu biasanya kalender tertentu, yang mencari mesti bahasa bahasanya enggak uh, usah, uh, uh, uh, bahasa nasional mungkin so, dia ngendari jadi itu yang katanya, apa itu jadi iman. sementara Islam, saya pelajikan ledergon misalnya penobatan Muhammad Jafinasi kan kalo mau mau tidur Rasul tahun permisi Islam, nanti coba misalkan kenaikan wafat teman-teman, lagi. Lagi aja. <tengah> <tuk>